Assalamualaikum geng jadi ini kita udah sampai di puncak Oregon. Nah, itu di sebelah sana. Kute Kering tuh yang nampak merah-merah itu truk kantor bupati ya, kantor bupati benar meriah. Ya. Ini Kute Kering komplek rumah sakitnya. Terus di sana, nah, itu nampak jalan dua jalur teritit. Nah, bordelongnya itu ketutupan. Ini bordelong. Terus kalau kita nengok ke kiri langsung itu Kota Takengon. Yeah. Kota Takengon Danau Laut Tawar. Ya, yeah. itu jalan yang kita lewatin tadi. Di jalannya. Tuh Danau Laut Tawar. Takengon, Kota Takengon di tengah. kacang juga anginnya oke ini tempat wisata ini kalau nggak covid udah rame tempat ini ya